Kusamnya dosa. Saat mendengar nasihat dari saudaraku, memberi nasihat terdengar bukan nasihat, seperti memaki mungkin kecewa. Saat mendengar nasihat itu, yang berisikan tentang ngerinya pertanda akhir zaman. Aku merasa gentar, saking takutnya, dan aku tersadar dunia cuma sesaat. Maka dari itu aku jangan tersesat. Terima kasih saudaraku. Katamu itu benar. Inilah waktunya kita harus rubah perilaku dari sekarang. Buanglah sifat kesirikan, buanglah sifat. Keangkuhan, buanglah sifat kesombongan, buanglah sifat keburukan. Melindungimu, jauhilah pergaulan zaman yang hitam dan kusamnya dosa. Oh, kusamnya dosa. Sampai Gentar saking takutnya dan aku tersadar dunia cuma sesaat maka dari itu aku jangan tersesat terima kasih saudaraku terima kasih Sampai aku.